Ada seekor belalang yang telah lama tinggal di dalam sebuah kotak Ia terperangkap di dalam kotak itu dan tidak bisa keluar Tetapi berkat kegigihannya dalam berusaha akhirnya ia bisa meloncat keluar dari kotak tersebut Pada saat ia keluar dari kotak ia sangat gembira sehingga ia meloncat ke sana dan kemari saat itu ada belalang lain yang ukuran badannya sama dengan dirinya sedang meloncat-loncat juga. Tetapi belalang itu loncatannya sangatlah tinggi, berbeda dengan dirinya. Sehingga ia merasa heran dan bertanya kepada kawannya, Kenapa kamu bisa meloncat begitu tinggi, sedangkan ukuran badan kita sama? Ia pun bertekad untuk melatih dirinya agar bisa meloncat setinggi loncatan kawannya. Terkadang kita juga seperti belalang. Kita ada di dalam kotak dan tidak bisa mengembangkan potensi diri kita. Kita merasa malu, merasa takut, merasa canggung dan lebih mendengarkan omongan orang. Padahal kita memiliki potensi untuk menjadi lebih baik. Ayo, keluarlah dari kotakmu sekarang juga, dan kejarlah apa yang menjadi mimpi.